Halo, uh, selamat datang di channel gua Echorus uh, kali ini gua pengen mereview parfum lagi uh, dan ini parfum yang uh, belum pernah kayaknya ya uh, ada orang indo yang nge-review juga uh, tapi bukan full bottle ya uh, Vial ini ini dari brand jaguar uh, seri yang klasik ya electric sky review singkat aja pertama dari kalau ini vialnya ya fisiknya uh, kalau full battlenya kayak gini nih full bottle kayak gini gambar ini nah ya kalau vial tuh kayak gini ya sampel lah ya sampel dari jaguar yang langsung ini insya Allah uh, ori lah ya uh, gua belinya di toko yang di review kaskusnya juga oke okay. dari kimochi parfum itu ini cuma 1,8 miliar ya, di harga uh, 17 ribuan gitu. jadi untuk vialnya sih cukup murah cuman uh, untuk full bottle nya sendiri itu kayaknya nggak banyak juga yang uh, jual full bottle nya mungkin yang paling terpercaya dari Zerfinco itu ya itu di kisaran 380 ribuan gitu full bottle 100 miliar ya, yang kayak gini gitu nah jadi ya bentukannya kayak gini, vialnya ada apa breakdown notes nya juga tuh ya. ya nanti gue akan bahas lagi di pas uh, desainnya gitu. Ya, dan belakangnya informasi ingredient uh, dan lain-lain gitu. Untuk vialnya sendiri ini gue udah pake semua ya. Udah abis tuh 1,8 ml doang. Gak sampai seminggu sih gue udah beberapa kali full wear juga. Kayak gini, filenya uh, uh, bukan stiker ini ya. Ini kayak uh, sablonan gitu, tapi ke kaca gitu, bukan stiker lah. Tuh, jadi ya, saya ini ori gitu. <laughs> Oke, okay, uh, itu dari bentuk fisiknya. Oke, okay, lalu kalau dari sen ya lihat aja ini di sini ya, uh, breakdown notes-nya. Nah, Jaguar klasik Electric Sky uh, jenisnya dia aromatik uh, fujir, ya. Uh, jadi, uh, semacam blue fragrance, uh, dan ini yang pernah nge-review sih baru uh, yang cukup agak detail, ya, dari sense itu. Uh, apa reviewer parfum dari luar juga, ya? Uh, yeah. Menurut dia sih, ini uh, blue fragrance yang affordable dan hidden gem gitu tapi uh, menurut gua ya nanti gua jelasin uh, Oke okay, coloris nya sih uh, ya di top nya tuh ya grapefruit, violet, sun pepper, uh, ada middle notes nya atau hard notes nya ya uranium, sage, uh, lavender lalu base note nya yang bikin blue banget ya amberwood, topabi dan moss nya gitu uh, Nah kalau dari uh, segi sensi gua, uh, bisa mirip-miripin lah dengan uh, parfum yang udah gua coba juga. Uh, ini sangat mendekati uh, menurut gua ya. Dekat banget sama Nautica Voyage sih. Yang ini nih. Uh, yang botolnya ada ini kotaknya doang. Itu mirip banget di dry downnya ya. Karena ada tadi kan ada mossnya sama embernya itu. Jadi di dry downnya itu mirip banget. Gitu, sama Nutica Voyage. Lalu karena adalah vendernya, jadi uh, ada apa ya sensasi sopinya itu itu mirip banget sama uh, ini kelonningannya Blue Chanel katanya ya uh, yes I Am The King Le Parfum. Nah kalau agak mirip Blue Chanel gue nggak tahu karena belum pernah uh, mencium langsung Blue Chanel. Tapi gue enjoy banget ini. Yang CSM yes, king ya, Japanese. Nah, jadi gue bisa bilang pas banget, gue nggak tahu ya. Uh, pas banget bahwa itu tuh campuran kayak campuran parfum dua parfum yang gue suka. Uh, Nautica Voyage Plus uh, list, CSM yes, King tapi ya, tapi nah ada tapinya ini dari uh, performance-nya. Nah, ini gue next-nya bahas performance-nya. Uh, kalau dari Segi dry down itu Itu lebih nendang Ember dan moss dari Nautica Voyage gitu Jadi uh, lalu kalau Segi sopinya ya Lebih sweet di uh, SM The King Le Parfum Ini Cepard Nah itu gue uh, jauh lebih suka juga sih Sedangkan kalau yang di classic Electric Sky ini, Jaguar ya lebih ada apanya ya uh, aromatik dari setnya itu juga yang membuat beda gitu tadi nah, di awalnya top notes nya ya, ya freshnya itu dari grapefruit nya gitu kan ada sedikit peppernya juga kerasa lalu langsung kecium juga sage nya sih ya uh, herby gitu, uh, aromatik gitu dan ya agak soppy itu dari lavender sih gitu. yang, agak, yang, bikin mirip, uh, yang bikin mirip parfum Lalu di base note-nya, nah baru mulai uh, mi lebih mirip ke Nautica Voyage gitu. Nah jadi kalau segi sensi, uh, apa ya, ke Nautica Voyage nanggung ke uh, yang Shopee model Japanese and King ini juga uh, agak nanggung juga gitu. Jadi setengah-setengah uh, nggak, -setengah, nggak apa ya, nggak ngestrong gitu karakternya. Cuma ya, Kayak gabungan antara dua ini sih Menurut gua ya Nah lalu Dari segi lainnya Performancenya SPL Longevity sih Moderate aja sih ya Karena blue fragrance mungkin Cuma di 6 jam lah Mentok gitu ya Aktivitas indoor Tapi ya menurut gua sih Cocok lah buat ini Aktivitas sehari-hari ini Cukup versatile ya siang mau malam bisa lah ini uh, Lalu untuk si ledge projection juga standar banget sih biasa aja lah nggak terlalu wah wah banget gitu. Ya. Jadi uh, ya itu review singkat dari gua. Uh, gua belum mau juga sih sebenarnya beli full battle-nya tapi gue cukup enjoy sih dengan uh, testernya ini ya, uh, vialnya ini. Tapi uh, sesungguhnya sih gue lebih doyan ya antara dua ini sih, Noti atau uh, dari Jeparlis ya, SM looking Jepar Farm gitu. Nah, jadi itu uh, sekilas aja, itu singkat dari gua untuk Jaguar Classic Electric Sky. Oke, okay, ya sekian dan terima kasih.